Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di tahun 2021 ini, Radio Bas FM mendapatkan amanah dari sahibul kurban berupa 4 sapi dan juga 19 kambing. Hari ini kami melakukan penyembelihan hewan kurban. Adapun daging-daging kurban kami distribusikan ke daerah-daerah binaan dakwah Radio Bas FM di Salatiga dan juga Kabupaten Semarang. Semoga saja, kurban Anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan berkah barokah untuk Anda dan juga keluarga. Radio Bas FM mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda pada program Radio Bas FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.